sempatku membagi kebahagiaanku belum sempatku membuat dia tersenyum kaku kehilangan tugas kan gali Tuhan kumohon jangan lakukan itu Ku tak rela Tak selalu bersama Ku rapuh tanpa jam Seperti kehilangan haram Jikalau memang Hati ini menerimanya, sebabku sayang dia, sebabku kasih hidup dia, sebabku tak rela tak selalu bersama. seperti kehilangan arah Sebabku sayang dia sebabku masih dia sebabku tak rela tak selalu bersama Aku dengan yang lain, sama dengan suara yang selalu ku kenal Itu suaramu, kau terlihat bahagia bersamanya. Dia kekasihmu yang baru, aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah, persis tim matamu aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku dan berkata Pergi dari hidupku Takkan mungkin ku temui Cinta yang kini ku miliki Cinta yang menerima kekurangan Dan merubah caraku Akan terus bersamamu, belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua meski lewat luka. Oh. Satu hal yang kini aku mengerti Meski berat bibir ini mengucap Akan selalu ada kata selamat Dalam setiap kata selamat tinggal lewat luka satu hal yang kini aku mengerti meski berat bibir ini mengucap akan selalu ada kata selamat dalam setiap sama tinggal, selama tinggal, samarku dengar di tempat ini, suara yang selalu ku kenal itu suara. lalu luka ini Yang sakitnya abadi Yang terbelut hangatnya bekas pelukmu Aku tak akan lupa Tak akan pernah bisa Tentang apa yang harus memisahkan kita di saat ku tertatih tanpa kau di sini kau tetap ku nangis demi keyakinan ini cikam seluruh nafas ini kita telah lewati rasa yang pernah mati bukan hal Aku Bisa aku ingkari Engkau lah satu-satunya Yang bisa membuat jiwaku Yang pernah mati Menjadi berarti cintaku untukmu entah dimana dirimu berada apa terasa hidupku tanpa dirimu apakah di sana Woo! Kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi Aku ajar aku di Selamat bukanlah duka, meski harus memisahkan. Bila asmar telah tiba Merenggut nafas di jiwa Jawaban darinya Dapatkah aku memeluknya Menjadikan bintang di surga Memberikan warna yang bisa menjadi Aku tak mampu mengatakan Aku tak mampu untuk mengatakan Hingga sampai saat ini, merasakanlah tertinggal. Dapatkah dia merasakan satu nafas yang tersimpan? Itu bukan cinta, sekadar cinta yang sesaat dan terus hilang dapatkah aku memeluknya menjadikan bintang di surga memberikan warna yang bisa menjadikan indah aku tak mampu mengungkapkan hingga sampai saat ini perasaan telah tertinggal dapatkah ku memeluknya menjadi Aku tak mampu mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan Hingga sampai saat ini perasaan telah tertinggal Tahu aja, <laughs> masih intro, loh. Wow.